Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Dokter. Alhamdulillah, sampai juga kita bertemu akhirnya. Iya, saya Mesir, peng Kari. penggemar sering nonton di YouTube-nya, di channel YouTube-nya Dokter. Yes, masya, Semoga bermanfaat, Pak. Ah. Amin. Pak dari Sumatera Selatan ya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, Dokter. Sumatera Selatan. Desa Gunung Jati. Hmm. Oke. Keluhannya iya, sering dokter. takut berlebihan dan kejadian ini baru sekitar satu bulan lebih Serta perut terkadang sakit dan berpindah-pindah Cek ke dokter tidak ada masalah dan sekarang badan sering melayang dan pusing Serta darah redi. Iya, dokter. terus, tekanan darah rendah Apakah Bapak sering bermimpi buruk Pak? Sering dokter, Cuma cuman ya. Bapak kadang sudah berdoa tapi terkadang juga mimpi juga, juga masih, masih. Ah, Sebulan ini Pak? Ya. Iya, oke. Jadi, jadi dokter saya boleh cerita nggak awal mulanya? Silakan. Jadi di tahun 2019 dulu saya pernah jatuh dari pohon pohon duku yang membuat kaki engkel saya retak. Nah jadi mau diobatin, diobat, mau dioperasi, mau diapa oleh dokter spesialis nggak bisa nah, kan? Ya. Akhirnya secara alami dengan obat, obat untuk obatnya. obatnya kan. Terus ada adik kemarin, nawarin untuk ini apa, pergi sama tukang urut nah ke Lubuk Linggau, sekitar enam jaman lah dari sini dokter. Nah, sesampai di sana, katanya kan kataan informasi adik itu tuh bahwa dia bisa ngobatin ini, itu, ini, itu kan. Uh, ternyata sampai berobat di, di situ saya dibawa ke dalam ruangan. <laughs> dalam ruangan ada meja, ada ya mohon maaf lah yang saya pernah nonton di YouTube channel YouTube dokter lah kayak kurang lebih seperti itu. Dikasih ditempelin batu di kaki kan. Nah, mulai mulai-mulai dari situlah saya mulai kayaknya ada ada gejala di diri saya ra rasain beda dokter. Nah, Uh, sekitar eh uh, satu bulan lebih ini <coughs> saya takut apa kematian seperti kayak membayangin dokter ngeliat or, ngeliat cerita orang meninggal ngeliat orang sakit ngeliat orang apa mudah kaget saya jadi terus eh uh, sering kadang pusing tiba-tiba dulu Pas di masjid, hampir tumbang. Pas habis, Pas habis serat, hot, dengar khutbah, mau sholat, tiba-tiba pusing -tiba, melayang okay. Alhamdulillah, tapi nggak sampai tumbang. Gitu dokter, awal-awalnya. Nah, sekarang ini mulai, ini mulai, sini, sini sakit, ini, sakit di kepala, sama, sama sini. sini. Se Sehari ini, di sini aja. Nah, nggak sebelah sini nggak Hari-seharian hari, dari, dari, dari pagi ini, sini, sama di perut, dokter. Oke. Okay. Ngomong-ngomong, ankle udah sembuh, Pak Sudah, Sudah, Sudah, Dokter Alhamdulillah, tinggal lah gangguannya Ini pandangan sudah mulai buram, Dokter <laughs> Oke, Pak, baiklah Ini pengalaman Bapak uh, nih, sangat menarik nih Ini pelajaran buat buat orang lain tentunya, Insya Allah <laughs> ya, iya, ya, dah, ayo, Pak, kita bersihkan badannya, Pak Dengan izin, Allah ya. Amin. bismillaah Allahumma 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Allahumma 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka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 لا شفاء إلا شفاء كشفاء أن لا يغادر سقما بسم الله أركِك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفك بسم الله أركِك بسم الله أركِك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفك بسم الله أركِك Bismillahirrahmanirrahim kulli syai'in min kulli syai'i min syarri kulli nafs au 'ain hasidin Allahu yashfik bismillahirraqim Apabila di badan ini masih ada jin yang dititip yang dititipkan oleh paranormal untuk membantu pengobatan membantu penyembuhan dan cedera kaki yang lalu Silakan pergi dari badan ini, kami tidak lagi mm. menginginkan. Kami tidak dengan sengaja menginginkan kehadiran kalian. Tidak sengaja menginginkan bantuan kalian. Mm. Jadi silakan pergi, silakan keluar dari badan ini. Kalau kamu tinggal di badan ini, silakan keluar dari badan mm. Bapak ini. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكسرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا shallanuna rumah swakum khalidin fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا nadinafihailla Allah Inna alim. Jin yang dititipkan oleh paranormal ke badan ini untuk membantu penyembuhan membantu pengobatan cedera kaki yang lalu silakan pergi Silakan keluar, keluar lewat mulut demi taat kepada Allah. Keluar lewat muntah atau sendawah. <tuh> وَيَوْمَ <tuh> يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِسْ تَكْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنسِ Rabbana stamtana ba'duna bi ba'dhi wa balagna ajalan alladhi ajjaltalana qalan narumaswaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna <tuh> rabbaka hakimun alim Ya dorong ke mulut Pak <tuh> <tuh> برأ من الله ورسه إلى الذي آاح من المشررك برات من الله ورسه إلى الذي آاح من المشرك بر من الله من min wa, minal wa, minal wa minal tepuk tengkuknya pak tepuk tengkuknya Keluar dari badan ini jin yang dititipkan oleh paranormal Untuk membantu pengobatan, membantu penyembuhan cedera kaki yang lalu Keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Wayawma yahsyuruhum janirah Ya ma'asyaral jinni khadistaksa Ya ma'asyaral jinni khadistaksa وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ بَعْضُنَا قَالَ النَّارُ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ keluar semuanya dengan izin Allah keluar lewat mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah kepalanya berat Pak sini dokter masih yang di sebelah sini aja ah, sebelah kiri ya tepuk Pak tepuk Pak <coughs> keluar yang sudah terlepas dari ikatan keluar yang sudah terlepas dari ikatan insya Allah ini siapa yang di sebelahnya Bapak Istri loh, istri bu. Tolong tepukkan pinggang bapak bu. Nah, tepukkan pinggangnya bu. Keluar yang bersembunyi, yang bersarang di tulang ekor, yang bersarang di pinggang. Keluar yang dengan izin Allah Subhanallah di malakutu kulli Wa ilaihi Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar lewat mulut dengan izin Allah, keluar dari badan ini. Keluar yang masih ada sisa-sisa yang masih ada keluar. Ya, dorong Bu, dorong dari pinggang dorong ke tengkuk, dorong sampai ke tengkuk. Ah. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in eh yang itu kaki. yang ya, cedera dulu itu kaki yang mana, Pak? Engkel sebelah kanan, dokter nah, sekarang apa yang Bapak rasakan di kaki kanannya? ada ada, Dokter. Oh, dia, dia. Di ini, di, di di kalau di kaki enggak ada, cuman di sering sakit, sering di sini sering berdebar-debar, terus lambung kalau kalau pagi-pagi perdi dokter ini apa lambung menjelang di atas jam 10 udah normal dia kalau kaki nggak nggak ngaruh terus juga kalau ini apa kabar ada orang ninggal orang cerita kecelakaan langsung panik langsung berubah ini apa kayak kematian Hantui. menghantui gitu dokter ya, <tuh> ya. Maksud, mak <tuh> maksud saya nanya itu ketika dibacakan bukti <tuh> tadi. Nggak ada rasa apa-apa ya di engkel kanannya ya ndak ada, ada dokter, di sini, di sini, terus di, sini sama di, sama di sini, di dada Sekarang kepalanya masih berat pak Sudah, Sudah agak, mendingan. agak mendingan Tapi masih? Masih hmm. rasa, rasa masih, berat masih, masih dokter Tepat tangannya seperti ini Tangan tungku letakkan, ditekan, agak ditekan, agak ditekan ke arah depan, terus bapak, dorong pelan-pelan ke atas, dorong pelan-pelan sambil ditekan, dorong ke atas sampai ke puncak kepala, keluar yang ada di kepala, yang bersarang di kepala, keluar lewat mulut, dorong ke wajah, dorong ke wajah, dorong ke wajah, dorong ke mulut, niatkan keluar lewat mulut. Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi terujam. فَسُبْحَانَ اللَّهِ بِيَدِهِ مَلَكُو تُكُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ keluar lewat mulut yang bersarang di kepala iya keluar semuanya dengan izin Allah keluar yang bersarang di kepala keluar yang bersarang di kepala dengan izin Allah Ya udah kita lanjutkan. Allahu dube. Bapak terus Pak. Bapak, Bapak terus Kak tadi Pak. Allahu billahi laa syaitaanir rojiim wa yawma yahsyuruhum jami'a يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس: "ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا"، قال: "النار مسواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله". إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَلَّذِينَ أَحَطُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلَّذِينَ أَحَطُّوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ baru bukanaka wa, minal wa, minal wa, minal wa minal okay. Bapak tepuk belakangnya pak tepuk belakang kepalanya Pak. <coughs> وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نِعْمَتُهُم حُسْنُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِن حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّا نِعْمَتُهُم حُسْنُهُم من اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ من حَيْثُ لم وقذف في قلوبهم رعبا udah ringan, oh, lho, lho, ringan. Lho. ya iya. dadanya Pak cuman, cuman ini lho. ya Pak di, di perut kayak kayak mau okay. naik itu kalau okay. di dadanya bapak ah, letakkan tangan kanan di situ terus bapak dorong di, di, di, di, di iya di bagian di, di apa di atas pusat di atas pusat iya. iya, iya. dorong pak dorong ke dada ke leher terus ke mulut lakukan berulang-ulang Ibu bantu dorong dari belakang boleh? Luar oh. yang bersarang di lambung Fasubahanalladhi oh. biyadihi kulli syai'i wa ilaihi turja'un Fasubahanalladhi biyadihi kulli syai'i wa ilaihi turja'un Luar yang bersarang di lambung oh. Keluar yang membuat waswas -was, Yang membuat waswas -was, Yang membisikkan kematian Keluar dari badan ini Keluar yang membisikkan waswas -was, Yang membisikkan kematian Yang memberi mimpi buruk Keluar lewat mulut Keluar yang ada di dada Keluar yang bersarang di dada, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut dengan izin Allah, keluar yang membisikkan waswas, -was, yang membisikkan waswas, -was, yang membuat takut mati, yang membuat solat tidak khusyuk, yang membuat mudah marah, mudah emosi, keluar dari badan ini. Keluar Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turju'un Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turju'un Iya wow. keluar semua Dengan izin Allah Jangkut di sini kayaknya Oke okay. dorong lehernya pak Dorong ke mulut pak Dorong lehernya ke mulut Dorong lehernya ke mulut pak Ayo, keluar ni lewat mulut. <Sing> <Sing> ah, ada yang tersangkut di leher, dorong ke mulut, Pak. Dorong ke mulut, Pak. Yang di lehernya, Pak. Biar dia keluar.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 Oh. minum dulu Pak silakan minum dulu ah <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> Tolong doain dokter ya, ini ibu saya lagi sakit, dokter. Habisnya dia di sini ya, Pak. Di kam kamar sebelah, dokter. Oke, pakai kan, pakai kan kena Tutup auratnya. Oh, sebentar. Na Oke, okay, nanti, itu nanti. Ya e Bapak sekarang apa yang dirasakan? Sudah sudah agak press ini, dokter. Anaknya apa muka ini udah-udah okay. okay. baik <coughs> Oke okay, kita coba ngecek <coughs> sekali lagi ya <coughs> Sekarang badannya sudah terasa ringan pak Sudah jauh <coughs> lebih baik dokter kepala udah, <coughs> udah ringan ini udah, ini udahan. Oke, okay, kita coba kayak mulai Apa cek sekali lagi? Istri tadi, istri tadi lagi lihat ibu dokter. Oh iya, <tuh>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 Dorong ke mulut dorong ke mulut subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un keluar yang bersarang di dada keluar yang bersarang di dada keluar lewat muntah atau sendawa keluar lewat mulut dengan izin Allah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Hilang, ah. mendingan, -mendingan, mendingan tuh maksudnya gimana? Gini-gini, udah hilang belum? Ini, ini udah ringan, terus ini juga udah, udah ini apa pandangan pun sudah udah agak ini sudah bersih dokter sudah kelihatan jelas terang tadinya tadinya burem-burem kelihatan kan kalau sholat tidak bisa. bisa buka mata dokter harus kalau setiap sholat itu harus merem oke gini pak <tuh> yang saya pahami ya kalau kalimat mendingan kata mendingan itu Artinya, belum sembuh, belum hilang, cuman membaik. Nah, itu maksud, mak, maksud saya, tolong diperjelas, ya. tolong dipertegas. Sudah hilang belum? Karena kalau belum hilang, kita lanjutkan lagi. Gitu, kalau sudah hilang, ya kita ke, ke ibu sekarang. Gitu, lanjutin uh, uh, uh. aja, dokter. <laughs> Makanya, ya udah gini, kepalanya masih ada rasa berat, ndak? Kalau enggak lagi, udah, Dada, udah, udah, udah plong, kayak enggak ada rasa berat lagi. Enggak ada berdebar-debar lagi, lagi Ngalanya. kayak tadi kan nah, iya. kayak, yang dari pagi tadi mau rukiah itu kan berdebar terus, dokter. Hmm. Oke, okay. batu keluar kalau kayak gitu, udah keluar di ya. ya. dan enggak ada di badannya. Ya, iya, iya, iya, iya, iya, sudah udah tua, tua, dokter. Sudah uzur, udah, udah kan? Cuman sudah sering masuk rumah sakit. Sudah, apa? Sudah, udah, tuh. Te, ini terdiam di tempat tidur, dokter. Berapa usia beliau? Sekitar tujuh puluh tujuh, 78 puluh tujuh atau tujuh Ada sakit medis, apa diabetes? Mungkin uh, apa? diabetes. Di nggak ada dokter, Cuma, apa ya? ya, fisiknya aja kurang, nggak kuat dokter. Dulu pernah kena stroke, jatuh di kamar mandi di sekitar lima tahun yang lalu dokter. Sekitar 5 tahun yang lalu jatuh di kamar mandi, di, di ano, dokter spesialis katanya, Kena ini apa? pas struk, struk, ringan, katanya kan pas di CT scan ada bocor di pembuluh darah otak. Nah, dari sekitar lima tahun ini sudah menurun menurun terus dokter. Ituk. Kemarin <coughs> sempat bengkak kakinya kan, minum obat terus, rutin minum obat. Tiba-tiba <coughs> ada, ada, ada kayak ada cairan di kaki Iya, jadi bengkak ya. Ya, oke, ya, oke, okay. okay, okay. baik. Kita ini, saya mau jenguk beliau, menjenguk secara online, <laughs> menjenguk orang sakit secara online, pengobatan secara online. Sekarang ini, online semua belanja, online bayar listrik online. <laughs> oke, okay, baik, Bapak, cukup ya untuk Rukia. Bapak, kita cukup, terus sekarang kita tolong bawa HP-nya, boleh, Pak? Bawa ke kamar ibu. Saya lihat dulu, Pak. Oh ya saya lihat kondisi ibu dulu, ya Pak. Oh, baik, ya. Baik-baik, uh, sama saya tanya keluarga dulu sama isi, sama Ani. Apa? Kater. Oh gitu, oke, okay. baik, silakan. Beri... Ya. Oke, okay, untuk sesi rukia, Bapak ini sudah selesai, insya Allah.